Halo sahabat home studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 10 yaitu meng Amazon RDS Database Instant. Pertama-tama kita perlu menyalakan labnya terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol start lab. Kita perlu menunggu hingga warna kuning ini berubah menjadi hijau. Setelah hijau kita akan klik tulisan OS ini sehingga di browser baru kita akan terbuka WS Management Console, kita akan ke menu service, kemudian database, pilih RDS, kita akan create database, Kemudian database creation method kita pilih isi create. Untuk configuration kita pilih engine type-nya Microsoft SQL Server. Database instance nya kita pilih free retire. Kemudian auto-generate password-nya kita checklist. Selanjutnya kita create database. Di sini sudah muncul database yang kita buat, statusnya "creating". Kemudian di sini ada view, credential, detail. Kita buka, kita perlu mengcopy informasi ini. Master usernya admin, master passwordnya kita copy ke Notepad. Kemudian setelah itu kita close, lanjutkan ke task. 2. Kita akan download dan install SQL Server Management Studio. Kita buka browser yang baru, kemudian ketikkan alamat ini. Kita akan mendownloadnya. Ini terlihat kita sedang proses download. Setelah lengkap proses downloadnya, kita coba install. Kita akan coba install. Setelah proses instalasinya lengkap, kita close. Kita tunggu terlebih dahulu hingga statusnya available. Saat ini status database kita sudah available. Kita coba kerjakan task berikutnya. Di sini kita ke bagian connectivity and security melihat public accessibility-nya statusnya no. Kita akan coba modify. Caranya klik Modify. Kemudian pada bagian Connectivity. Kita klik additional configuration, pilih pilih publicly accessible, kemudian pada bagian bawah kita klik continue. Lalu, untuk scheduling of modification, kita memilih apply immediately. Lalu modify database instance. Statusnya saat ini sukses. Untuk modify kita lanjutkan ke task 4. Kita perlu melihat IP di browser kita. Pada task 4 kita akan update VVC security group. Caranya kita buka kita lihat dulu IP versi 4 kita. Setelah melihat IP kita, kita ke bagian... RDS Management Console lagi. Bagian database. Kemudian klik database kita. Connectivity and Security. Lalu kita lihat di sini ada VPC Security Group. Kita klik saja. Ini kita membuka isi itu kita ya. Kemudian kita akan tambahkan inbound rule, caranya klik inbound rule, edit inbound rule, lalu add rule. Untuk type-nya kita pilih mssql, kemudian untuk source-nya kita pilih custom, lalu inputkan. IP kita, dan several Kita lanjutkan ke tas 5, kita akan connect ke database instance kita. Berarti kita ke ADS lagi. Database, kemudian di sini kita klik database kita, connectivity and security, kita baca endpoint kita, ini alamatnya kita copy, dan portnya 1433. yang kita butuhkan. Lalu kita buka Microsoft SQL Server Management Studio kita. Kita buka Microsoft SQL Server Management Studio kita. Server type-nya adalah database engine. Lalu untuk server name-nya kita kopikan di sini endpoint yang tadi kita sudah kopikan Ditambah tanda koma, sebutkan port-nya 1433. Untuk authentication-nya kita pilih SQL Server Authentication. Untuk loginnya, ini kita inputkan password pada saat tadi kita mendapatkan kredensial ya. Master passwordnya kita kopikan di sini. Setelah itu kita coba connect. Baik, saat ini kita sudah berhasil untuk membuka koneksinya dan kerja yang bagus kita bisa mengeksplorasi struktur dari relational database ini. Lab kita sudah berhasil, sudah selesai. Jangan lupa teman-teman untuk mengklik end lab. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.